Jam tujuh malam, lum lum sudah siap apa belum Jam-jam-jam, jam tujuh tiga puluh aku datang menjemputmu Akhirnya sudah sampai di rumah, ternyata kau berdua dengannya Ternyata kau tinggalkan semua rasa cinta, ya Ternyata kau berdua kau. Tinggal.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 Kau berdua kau Lagi di hatiku.